Uh, makanya sempat, cerita sedikit pakai ayah punten ya Iya Makanya sempat waktu nikahin istri juga mati Sekeluarga istri enggak ngeri enggak Karena keadaan saya gini Takut ya ibaratnya gini Mana bisa laki-laki yang ibaratnya kekurangan Fisik bisa nggak iakin gitu kan Di situ saya ingin Tapi saya percaya sama mohon apa Nanti juga kemah dapet eh, Alhamdulillah yang ini Ini itu saya ini selama usaha sejak istri, istri kan guru honorer lah, maksudnya saya kan apa aja, dilakuin serabutan gitu itu, kamu catat dong, so oh iya, pokoknya edifabel, sejak lahir, apa itu tangan, oh tangan, kanan, ada satu tapi ya kanan, iya kanan ya makanya kata saya pakai pengen hati ini kata saya kalau ini sih ada kalau keluar dari ibu sih, kata saya ini kalau dilihat saya pandangan saya orang berada semua tapi kalau di ini apa namanya tuh pinjam modal pinjam ini buat usaha kok ini kata saya bukan saya saya sebisa mungkin sampai pinjam tutup tutup apa kali lupa tutup lupa apa kadang saya mikir usaha kayak gini apa uh, motor saya apa enggak, halal apa gimana sering pinjam ke entah itu uh, ya, yang ada ininya lah gitu lebihnya gitu sih saya, saya pengen, pengen beliin kami istri sampai saya kan pernah pengen dalamnya tadi terakhir kali kan saya lihat status itu ada kajian 40 hari gratis buat gratis istri ya apa? suami istri dibawa bener saya sempat kok sempat tuh buat tanya ke istri yuk ikut sana istri belum ini gitu ya pengen gitu saya. Yeah. iya ngerti orang itu tuh orang, orang sukses tuh ya pengen biarin orang tua terutama sih ya saya itu istri pengen nunjukin gitu kalau saya tuh bisa kalau istri ini suami ini bisa walaupun saya keadaan gini gitu anakmu berapa? Alhamdulillah pakai ayat tiga ya, sama, ya pun terbaik sampai kadang ya namanya mau pengen Wiridan itu anak tuh supaya nggak nggak apa ya nggak jajan mulu nggak gitu. apa-apa lebih baik jajan mulu tapi kamu mampu daripada nggak pernah jajan tapi kamu nggak mampu kalau dibilang mampu ya gimana ya namanya tutup lop kali lopan tutup lopang pakai Ingin kata saya juga. Ya, apa -apa. Anak saya jajahnya satu hari habis lima ratus ribu. Insyaallah. Ya, ya, iya, iya. Lebih baik habis banyak tapi bisa, daripada habis sedikit tapi nggak bisa. Iya kesetannya bagai, tapi ya kadang nggak adanya itu datang saya saya. Ya waktu itu masih ada almarhum al abah Maya, almarhum Abah Ya di, kalau saya nggak ada dikasih mungkin karena kata saya anak pertama ini kadang ibaratnya udah sering dikasih kalau nggak saya nggak ada itu nih tuman gitu biasa kalau ada terus pinjam lagi pinjem lagi terusnya gitu, terakhir kali ini usaha ini udah oh, isa, saya kata gini kamu lembang di mana di cilegon banten pak banten iya kamu satu udah hari nunggu. penghasilannya berapa Enggak nentu Nih, sekarang lagi ada ini, saya tadinya download ini pakai ini pas eh, saya mulai lagi waktu itu kok, mulai, eh, kemarin tuh pinjem dari apa kalau di ini nih, PKBL yang khusus-khusus khusus difabel tuh, saya buat ayam, ayam kampung, download, download kejar, bakalan segalanya, rugi tau rugi, biar kena penyakit, saya mulai lagi tuh, saya paling ini pakai, paling privat, privat, privat ngaji ya kalau ya tahun ini kalau disini kan punten pakai bulan 200 yang kata saya yang ada buat anak jajan aja gitu. sekarang tadi tuh niat saya kan buat buat bulan royah tawaban puasa itu biar ya, anak, -anak istri kata saya lah udah hampir banyak ayam ngampung 50 ekor. Mungkin ini ujian juga kata saya pada mati karena penyakit. Dan ini tadinya mau kalau bulan panennya buat bulan puasa biar anak-anak memikir anak-anak beli baju segala kata saya eh apakah apa daya kenalnya ke semua ayam juga kalau saya rasa sekalian mau tanya tuh ya, ya malam-malam itu widan gitu tuh saya mau pinj mau pinjem ke ini ke apa pinjol-pinjol oh, gitu tuh istri belum ini lagi udah sempat sih pinjam gitu tutup lo banyak ke pinjol itu ya pusing nah, pinjol itu pinjol itu apa pinjoli pinjaman online kayak. Oh. berapa Divor, biasanya Kolapo. pinjamnya berapa saya pinjam dua tiga itu barang ketutup istri kadang saya nah, kan ke istri dua juga juta, dua juta juta berapa tiga, ah, dua selama tiga bulan 18, per bulan 800 ada 18, 18, 18, 18, 18, 18, ada pinjam 18, juta bunganya 18, 18, mm -mm, kurang lebihnya 2 setengah 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, juta itu lebih kan itu, kalau di situ kan ada, ada main aturannya itu pakai 800 per bulan, cuma bersihnya itu enggak, enggak, enggak dua juta, adminnya potong lagi gitu. Berarti per bulan membelikannya 800, 800 selama Biar berapa bulan paling? Kalau pertama pemain itu mah bolanya selama 3 bulan, oke. Okay. Berarti 3 bulan. Oh. 2 juta mengembalikannya per bulan 800, gitu ya Rp800.000 uh, uh, uh, uh. tambah 800, Dua, 8, 24 9, lah ya? uh, uh. ya, rp kan. uh, ya, ya ya murah itu murah Iya murah di kredivo itu cuma sekarang kredivo enggak enggak ini engga pengen boleh pinjem lagi Oke, saya buat buka, ai buka. Apa itu mulai nenak lagi rencana. Karpet-karpet er mau mbok, mbok Pemeni ndi mau. Ya. Hah? Apa? Lha dicat terus dicereni ndi. Ya, dicereng mbok ya. Hmm. Ya. Eh. Iya. Yang sabar ya Pak ya. Amin. Anak masih kecil-kecil, ya kecil, yang, yang, umur. Asli, yang asli gini, kalau nah. kamu sergep, insya Allah kamu cepat kaya. Yang jadikan kamu fakir itu atau kira-kira nggak sergep. Kalau itu apa Kiai? Sergep itu ya banyak melakukan pekerjaan melakukan kerjaan contoh ya, contoh ya saya tanya hmm. ya kamu dari maghrib sampai hmm. sekarang apa yang kamu lakukan? kalau maghrib ya sholat ngajar-ngajar anak ya. Kalau sekarang, ngajar ya ngajar-ngajar anak sampai jam berapa? sampai isa, isa sholat ini putar pakai, putar ini putar. saya dulu alhamdulillahnya saya mungkin Kemerosotan dalam sholat jamaah sekarang ini pakai ya karena mungkin masih terkunci anak kalau mau sholat, anak nangis bisa ikut ikutnya se kecil kemudian tahun kalau masalah ekonomi nggak ada hubungannya dengan jamaah Oh gitu oh, Saya oh. lihat coba orang-orang kafir orang-orang Kristen orang-orang Hindu Buddha orang-orang Cina mereka nggak pernah sholat jamaahnya tadi kayak kayak ha ah jadi siapa yang paling sungguh-sungguh untuk mengumpulkan harta untuk melakukan e, untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat tentu dia kaya, siapapun orangnya tidak harus orangnya islam kalau orangnya islam keset walaupun ahli jamaah, ya fakir ah, eh, eh, saya, saya mengetahui beberapa orang yang fakir itu yang asli toh Gara-gara orangnya keset, kurang. Satu banyak pekerjaan. Keset itu artinya kurang pekerjaan, kerjanya itu kurang, kurang banyak. Rata-rata orang itu untuk menghabiskan waktunya itu hanya 10% untuk kerja rata-rata. Setelah mereka kerja rata-rata di waktu kerja mereka nggak sungguh-sungguh. Rata-rata nggak sungguh-sungguh. Padahal sama-mamanya kita sungguh-sungguh luar biasa ya, contoh ya, contoh. Setelah isyak, samankan nganggur, daripada yang nganggur, iya. panjenengan datang ke toilet-toilet masjid-masjid atau musola-musola Jadi bersih-bersih, dari musola satu ke musola yang lain, pokoknya istiqomah. Nanti kalau sudah jam 9 atau jam 10 baru istirahat, setelah istirahat jangan langsung tidur, membuat karya-karya tulis membuat karya-karya tulis, membuat kemanfaatan di media sosial, kalau perlu pancingan membuat pengajaran-pengajaran ilmu agama di media sosial. Pancingan nggak usah nu, no. pancingan nggak usah apa itu eh, mengharapkan dapat untung, nggak penting ini. Kemudian tidur, setelah tidur toh malam hari jam 2 nah. jam 3 zaman bangun, sebangun sholat tahajud, setelah tahajud toh langsung pegang sapu, sampai nyapu satu rt satu RT saponi semua. Setelah itu to subuh zaman berusaha adzan subuh. Setelah adzan subuh to kemudian apa bantu, bantu-bantu orang. Mungkin di tempat kamu ada seorang kiai atau dia seorang apa itu orang kaya dibantu. Nanti jam berapa? Jam 8 atau jam 7 zaman berangkat kerja. Kalau kerja kamu sungguh-sungguh dalam pekerjaan. mamanya sore jam 4 setelah kerja kamu pulang kamu melakukan aktivitas. Jadi, waktu kamu itu habiskan untuk melakukan aktivitas. Saya kerja ini dari setelah subuh sampai jam 12 malam. kok. Enggak berhenti saya. Saya kerja itu dari setelah subuh sampai jam 12 malam. Itu enggak berhenti. Bahkan setelah jam 12 malam, saya juga kerja lagi. Belajar, membuat karya tulis, kadang sampai jam 2, kadang sampai jam 3. Saya enggak peduli, saya dapat uang nggak, dapat uang nggak penting, yang penting saya kerja Jadi rata-rata orang itu hujubnya terjaksa, kira oh, gara, -gara kakek nganggur Dan inilah awal terjadinya, apa itu Allah tidak memuliakan orang itu gara-gara itu Kenapa orang Cina-Cina itu kaya-kaya, sungguh-sungguh dia Orang Cina itu sungguh-sungguh, kalau kerja itu serius makanya orang-orang Cina itu kaya-kaya, nggak seperti saya. Kalau saya kan keset. Makanya nggak kaya-kaya. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> okay, ya kaya-kaya, tapi kayak ya Allah lihat di ininya para santri dikasih semangatnya, su supressnya. Jadi yang sungguh-sungguh. Saya teleponan Pak atau Saat ini saya kerja. Iya pakai. Buat terima makasih banyak saya ini saya saya manulpanjang ini saat ini kerja dan saya kerja di di anu ini di media sosial ini. Artinya Anu apa itu pada dasarnya orang tersesat karena kurang amal, makanya dikatakan oleh Allah wa amalu lakukan dengan amal-amal yang salih. Banyaklah di Al-Qur'an itu Ya yu ladhina amanu Apa inna ladhina amanu wa amilu Dan sebagainya Jadi dibalik kita iman, yakin kepada Allah Dan terus-menerus melakukan amal salih Tentu rezeki kita akan dilimpahkan oleh Allah ah. Saya ini kalau ke toilet bersih-bersih toilet dulu Walaupun toilet pembensin ah. Rencana saya atau mobil saya atau tak anu tak beri alat apa itu Alat itu lu sikatan, lu sikat toilet Jadi kalau berhenti-berhenti di toilet bensin toh langsung tak kosok-kosok Oh gitu uh, uh. Saya selama hidup saya nggak nggak mau membebani istri ya Baju saya saya cuci sendiri, piring saya saya cuci sendiri Untung, ibu. Untung potong buah, ya. yeah. saya ibu, potong buahnya ya Iya Saya sehari-hari selain kadang merifat Mengajar anak juga katanya. Uh, saya dihabiskan buat jaga anak pakai kiai. Tapi kalau waktu tinggal ama, ya, sama ama ibu mertua, mau waktu di, ini. Kalau saya kan dulu apa namanya gojek tuh, gojek Iya. Tadi anak itu yang megang mama mertua. Eh, alhamdulillah sekarang udah ada ya pupuk sedikit lah, udah udah mandiri baratnya gitu. Itu tadi sehari harinya, pagi sampai sore. Kalau ada ada peternakan ayam saya usahanya itu anak ayam ke kampung sama ngurusin anak soalnya istri kan ambil ngajar di umum jadi anak yang masih kecil kecil itu ke saya dijaga antar jemput biasa ya iya kalau sayang, bisa, mbak, sampai kalau bisa kalau bisa kalau kamu kerja jangan diniati cari uang jangan diniati cari untung kamu kerja kamu apa memelihara ayam itu niati sedekah jadi kamu memelihara ayam niat mensekikai ayam, memberi makan ayam gitu. Begitu juga di saat kamu kerja apapun pekerjaan kamu, seperti didik santri dan sebagainya. Apa di, apa ngajar anak-anak itu toh. Itu diniati bantu. Jangan diniati apa itu? Jangan diniati cari uang atau cari untung. Nanti cepat kaya kamu. Amin. Ya. Kamu nggak usah mikir istri kamu yang kadang-kadang dingin terhadap kamu atau kadang-kadang nggak -kadang menyenangkan hati kamu nggak penting, nggak penting. Yang penting kamu berusaha melakukan yang terbaik untuk istri kamu. Saya sepanjang hidup saya atau nggak pernah menuntut istri harus saya begini begitu nggak pernah ya. Yang penting saya setiap hari sayang mama istri, memberikan nama istri yang terbaik, saya melayani istri dan pokoknya segala-galanya lah. Bang saya ini kalau selesai ngaji kalau selesai padahal saya ngaji itu setelah subuh nyampe jam 12 malam nyampe kamar tuh sama istri ini, ya. sama istri ini, istri nimang-nimang istri memberikan pelayanan nama istri. Aku nggak mau tahu oh istriku berbuat baik sama aku atau tidak nggak penting lah. Oh. Gimana pakai solusinya bagaimana ya? yang selain itu kan muntah pak. Ya. Waktu itu pernah mau ngaji apa namanya pasaran? Tersayang pasaran ini sebulan lah Biasa pas menjelang Ramadan ya terus kata ini juga pernah diutarakan sekali kalau sekali lagi ke istri saya pengen pasaran nanti sebulan ini mana? kayak ini kayak ini, ini ikut pasaran ya kalau biasa sudah ada sangunya aja mah buat anak-anak. Kamu kalau Masa pengen cepat dan... kaya, kalau kamu pengen cepat kaya pelajari metode saya, ajarkan kepada umat nanti cepat kaya kamu. mau tanya itu pakai yang huruf-huruf yang itu apa ah, ah, sih? Balik domirnya, apa Gimana? Nggak ngerti saya. Apa? Saya enggak, enggak, Yang kan tadi saya buka di file PDF itu ada ada hurufnya, ada angka Empat, tiga, dua. Saya enggak paham. Terhadap kitab kuning, pakai kurang, makan caranya saya, Tar, bertemu saya, sama saya, saya, nanti paham saya, saya, saya, kamu belajar sama saya satu minggu selesai itu, kamu satu minggu biasanya memberi istri uang berapa kamu? Satu minggu? Saya dia. pun, punten pakai saya enggak enggak nentuk, punten ini mah. Enggak nentu saya ke istri itu pakai, kadang kalau saya ada punten ini mah, kalau kayak saya di biasanya ada orang meninggal saya disuruh ngajiin seminggu dekat. Kalau saya tetap dapat, dapat apa ya? Dapat. Dapat selawat lah, dikasihin semua ke istri gitu. Kalau saya gitu, Kira-kira, kira-kira apa itu 500 saja? Sehari enggak ada. Nggak satu minggu, satu minggu. Satu minggu biasanya kamu memberi uang sama istri berapa? Satu juta? Nggak ada, kiai. Paling 500 yowes gini, Kuatnya kamu 500. datang ke tempatku belajar Arba'in sama saya. Nanti kamu saya transfer satu juta. Yang 500 berikan ke istri kamu Yang 500 untuk transport menuju ke Demak e, Nanti belajar sama saya Nanti setelah belajar Kan kamu biasanya satu minggu kan memberi uang Sama istri kamu kan 500 kan ya nah, itu sama saja Anggap saja kamu apa itu berangkat kerja Selama satu minggu gitu Nanti yang 500 juga transport menuju Ke pondok saya nanti tak ajarin arba'in Setelah itu toh nanti ajarkan arba'in Di rumah ipanjingan insya Allah Kaya semua seminggu tuh pakai iya seminggu kenapa? kelamaan? enggak takutnya saya otaknya udah, udah bebel gitu takutnya nggak ngerti itu <laughs> nama, kayak, Nah itu namanya Allah. kamu seudon namanya enggak ya. boleh orang bilang gini saya ini otaknya dedil enggak boleh organ tubuh ini titipan Allah enggak boleh ya kita punya punya organ tubuh itu harus disanjung sanjung ya Allah Alhamdulillah saya cerdas, saya tampan, itu organ tubuh ini kalau di Saudi, ini, ini yang asli anu loh, cemberut loh. <tuh>, iya, iya, ya iya, iya, gue truk, dapat ilmu. Uh. Ya saya kadang truk, ya gue kadang saya minder sendiri sih kalau kalau kalau truk, gue truk, gue truk, gue truk, takut, kemarauan. yang penting kamu alim. Kamu datang aja ke demak datang aja ke Demak sini, kalau nggak punya uang kita transfer 1 juta yang 500 berikan ke istri, yang 500 buat angkos ke sini nanti belajar nah. satu minggu, setelah satu minggu itu ajarkan RBN saya ke daerah panjenengan ke banten ya? Benten, banten ya. menuju Demak 500 ribu cukup nggak? kurang tahu, bagi saya nggak ada pengalaman buat jalan jalan gitu, paling jauh saya ya Enggak bisa jauh car enggak bisa belum, belum apa sih nggak pengalaman di jalan gitu belum pernah sama sekali saya kemana-mana itu saya Lampung aja sekali doang di diboncengin sama temen iya jangan minder semua orang sama iya. semua orang sama yang menjadikan beda itu yakin anjingan harus yakin bisa kaya bisa punya uang banyak punya mobil banyak rumah mewah harus huh? yakin gak usah minder kepada siapapun coba percaya takut punten takut ada wadidan yang bisa ngomong di depan depan publik begitu saya itu kalau ngomong depan publik aja, udah udah uh, udah nggak inget sholat jamaah lima kali di masjid atau di musola yang dekat kamu musola apa masjid musola lah nah, Usahakan kamu kalau sholat atau jamaah. Nanti insya Allah kamu akan diberi kehebatan sama Allah. Kamu akan diberi jiwa kendel sama Allah. Secara otomatis, kamu satu hari, waktu. kamu satu hari jamaahnya berapa kali? Sekarang alhamdulillah, Maghrib Isha nih udah bisa, udah bisa jamaah nih percaya ajak anak. Kalau nggak diajak, anak-anak diajak berantem terus pakai ibu ini anak saya berantem terus yang cowok-cowok ini kecil-kecil nih yang 4,2 sama 2 tahun nih saya mamahnya kalau nggak diajak, karena soalnya udah-udah disunat yang yang cowok yang 2, 4 tahun ini, makanya saya berani diajak lah walaupun walaupun udah apa walaupun jalan-jalan terus di musolahnya, saya gitu semenjak semenjak ini masih kayak masih terkunci oleh anak mau kemana-mana nangis ini, ini itu istri yang ini, istri yang umur 3, berapa? Istri yang, umur tujuh tahun empat tahun dua tahun oh. makanya apa ya paling penting anak kamu tampak ke ikb -ke kenapa pakai telepon bagaimana anak kamu saya minta <g floods> <goda> jangan pakai saya masih jangan kalau saya gini gini mam masih masih ibaratnya chef seak juga Insya Allah buat anak orang oh terkaya itu Buat tutup lubang di lubang itu Sampai saya pernah gini istri sering belanja Kan ya pakai ayah sering belanja di warung ini eh, anaknya banyak amat hebat eh, berasa bahasa Indonesia anaknya banyak amat Kejajanan kan Oh ya Allah kayaknya Kayak ayahnya melihat suaminya Kayak saya gini Iya yeah. anak, anak saya, saya malah sepuluh ya. Semoga lah salah satu anak saya ini bisa di Pakiai salah satunya cowok nih. Iya. Kah, yang umur 4 tahun, 2 tahun, sudah syukur, -syukur dua-duanya Pakiai. nggak derajat saya ini ya, temenin nggak derajat orang tua, iya. saya saya kan antar sini ini, aja. Juga, antar sini aja kita gratisi nggak usah bayar. Insyaallah bagi yang yang cewek juga bisa percaya okay. ya. Iya. bebas pilih semua. Saya SD, MSSD. Heeh masih STC PKI yang yang cewe maka oleh satu ya, eh. hmm. ya saya terima kasih Insya Allah barusan ini lihat-lihat para kiai dopes ke pesantrenya ya, ya. udahlah saya nggak bisa ngomong apa kadang kadang kata kalau punten nih bukan bukannya membandingkan kalau jadi yang kata saya kalau mondok ini ini adik-adik ipar Istri nih pengen kata saya, de enggak mau ke luar tas sini sini aja biar luar, masya Allah enggak mikirin biaya. Kalau iya aja kalau masih ada abah, maka mau biayanya sama abah. Kamu nggak namanya saya kan ipar masih ini masih banyak tanggungan, pada teh kamu, buat anak-anak. Nah, -anak. kasihan ke adik yang bungsu, istri nih nggak mau kata masih biar nggak mikirin biaya kan? Ada, ada, ada bisa nama, das saya. Insyaallah Allah biaya sama kiainya. Udah lah saya ceritain. Ini. Di sini yang gak bayar banyak ratusan santri yang gak bayar. Iya bagaimana saya terus gak ikutin bak kiai di ininya. Saya, sayangin saya kurang gak apa sih. Unten dulunya banyak yang main apa gimana ya. Ke kitab-kitab enggak -kitab enggak begitu ini. Ya mungkin mungkin ini kali salah satunya mau mau mau ngaji ngaji namanya kalau lama temen mungkin kendala dulu kendala kendala kendaraan entah gimana yang lain mudah udah pada bisa naik motor sepeda kalau saya kan masih jalan ini lah, hanya belum bisa diin Alhamdulillah sekarang mak, punya motor di, dipindah gasnya buat antara anak istri seolah-olah iya hidup itu jangan kita saya ini malah fakir malah nemu enggak pernah pegang uang enggak pernah pegang uang enggak punya tanah enggak punya rumah semuanya tak berikan orang semua saya itu satu hari itu berusaha tidak pernah megang uang kalau ada uang langsung tak sedikahkan berarti sama sama saya dong pak kiai hmm. kalau ada uang kasih gaji semua saya makanya kalau bintang paling minta buat bensin doang buat kalau ada orderan ada yang mau apa nganterin barang apa lumayan buat saya Iya yeah. anak-anaknya aja Iya. Hidup, saya pengen hidup pengen itu pengen yang, yang enak, yang enak, yang happy, uh -huh. yang bahagia, penuh dengan senyum. Jangan pernah marah, jangan punya musuh, yang seregep, yang kreatif, Ayuh. yang disiplin. Ya, memberikan pelayanan ke orang lain yang luar biasa. Jangan pernah menilai orang lain jelek. Harus mengalah, terus mengalah. Pilihkan orang lain itu segala-galanya. Dan katakan pada dirimu, kamu lebih hina daripada kotoran yang ada di bawah sandal. Jangan pernah memosisikan kita ini seperti orang mulia, jangan. Saya di sini ini ada santri banyak, saya nggak pernah memandang saya ini orang hebat, seorang ulama, seorang anugerah. Saya ini ya kotoran yang menjijikan, yang nggak perlu dimuliakan. Untuk ketika itu, kadang marah, enggak menamara eh, rasa, enggak jangan marah. Caranya, untuk ini mah, saya tuh sering marah-marah ke anak-anak, pakai -anak, okay, air. Sekarang ini, enggak pedang. Enggak pedang bikin terselub, ini eh, namanya pagi-pagi istri saya kan kerja, telepon pohon saja ya. saya. Kalau enggak ada, kalau gak ada kegiatan, saya ngurusin penumpahan ini berantem dikit-dikit lagi kasih makan makan ayam dikit itu akan langsung berantem saya kesel, juto aku mau. Saya bingung ya Allah pas itu pas mau jewer katanya sendiri ya Allah. Kenapa saya kayak gini? Terang marah enggak Nggak ter, ter apa itu namanya? Terbendung, anak anak. Iya. Kesel. Jangan Ma? jangan marah terus sosialnya gimana, Didimin apa, dirimin aja bagaimana, sekarang bingung namanya Ad, tinggal apa anak bermainnya anak ini seperti kupu-kupu indah yang sedang bermain atau hadapi, uh, hadapi kenakalan anak ini seperti kucing kecil yang sedang bermain harus dihadapi dengan senyum, jangan dimarahin, jangan dibentak kan mereka masih kecil Memang dunia kalau kecil seperti itu, manusia kalau kecil seperti itu. Nanti kalau udah dewasa ya seperti panjenengan kalem, nurut. Kalau anak kecil, ya. tidak cuma anak saja. Itu kamu lihat itu, anak-anak harimau, -anak, anak kucing, ya kan? oh. anak kambing. Itu kalau masih kecil bang seperti itu. <laughs> itu memang wataknya. Wong nah. saya dulu gitu. Wong saya umur lima tahun aja, kalau sholat jungkir balik saya. Ya namanya anak kecil Saya sudah SD kalau istirahat jam-jam istirahat Saya malah perang-perangan yang lapangan Ya memang anak kecil Saya yang masih ingat kalau saya dulu itu nakal Masih ingat memang sekarang Ya biasa Ya, ya memang dunia kecil Kalau sudah tua ya kusuk-kusuk sendiri Makanya anak itu disayang Karena dibeli marahnya orang tua keselnya orang tua ke anak itu orang tua sedang mengukir watak si anak makanya usahakan jangan, jangan marah beres dengan senyuman beres dengan sentuhan yang indah ya kan berikan Tuh pelayanan naik, kadang, kadang kadang ulang-ulang aja intinya ini apa sih tingkah lakunya kadang naik-naik ini takut saya kan takutnya jatuh namanya namanya saya seharian saya di jam 7 sampai sore jam, jam 3 saya itu yang epokin hanya epokin segala ya dari tadi sih saya mah ya emang saya juga merasa kalau anak masih kecil waktu 4 bulan saya bisa belum bisa ngelonin namanya tangan satu kalau udah 6 bulan ke sana saya bisa tapi saya gitu kan tapi sekarang alhamdulillah semua di saya bisa bisalah satu juga jadi umur 4 tahun sampai 2 tahun ini pokoknya saya aja yang sendiri tapi kalau saya ada kegiatan mah barusan saya itu Istri suruh nggak nggak ngajar dulu, saya takut ada orderan. Lulus sih sempet, istri kata saya udah sih, namanya ngajar mak. namanya seharian ketemu Udah sih, ini, berwirausaha, lulus perlu buat Itu ternak bareng, kata saya kan gitu. Kayak orang-orang orang-orang baik, orang-orang Jawa tuh kalau suaminya kalau suaminya ternak, petani, ikutan, istrinya. Saya kira aku waktu lihat di status mana ya ah, istrinya S2 sampai mau ninggalin ngajarnya kalau mau Mas kok suami sampai gini, ini tapi yang jadi petani lebih sukses rata-rata kata saya gini kalau suaminya ditemenin ternaknya, usahanya kayaknya pada sukses kata sih kalau saya jangan. ada aja jangan Anu jangan apa itu uh, menginginkan kehidupan orang lain Anggap saja kehidupan panjenengan saat ini adalah yang terbaik Dan ini adalah pilihan Allah Jangan pernah merasa kehidupan orang lain lebih baik daripada kita Enggak boleh Jadi anggap saja istri adalah pilihan Allah yang terbaik Kamu diciptakan oleh Allah walaupun tangan kamu cacat Anggap saja itu adalah pilihan Bahkan itu adalah menjadi terbukanya pintu surga Enggak usah oh, Jangan Jangan mempermasalahkan Begitu juga punya anak yang nakal Ya dinikmati aja Dinikmati yang seneng, yang happy, yang bahagia Yang penuh dengan senyum belas kasihan ke istri, ke anak Pandangan, pangendangan yang selalu penuh dengan kasih sayang kepada siapapun Rumah usia kan selalu bersih Lampu selalu terang, toilet jangan sampai kotor, dapur selalu bersih, kepada siapapun sering menyapa, sering menyapa, kemudian jangan-jangan eh, nganggur, kerja terus, kerja terus, eh, ciptakan pekerjaan yang sebaik-baiknya, eh, kemudian sedekah. Sedekah yang paling bagus ya, sedekah diberikan kepada anak istri itu yang paling utama. Iya. Alhamdulillah. Melebihi sedekah bandingkan kepada masjid, kepada musola, kepada pondok. Yang terpenting lagi adalah organ tubuh kita ini bagian daripada titipan Allah yang harus kamu muliakan dan harus kamu pilihkan yang terbaik. Enggak boleh kamu mengomentari organ tubuhmu dengan jelek. Enggak boleh Ayah. kamu mengomentari kehidupan kamu adalah jelek. Katakan hidup ini adalah pilihan Allah hmm? Pilihan Allah Jadi jangan jangan dikomentari Jangan merasa sebel Jangan merasa sebel Jangan merasa Jangan prostasi dan lain sebagainya oh, Sempat ya pakai Sempat prostasi juga sih namanya ini ya, semuanya saya hmm. alhamdulillah dipulak balikan hatinya pada dasarnya ya hidup orang itu bahagia dan tidak itu tidak terlihat di casingnya tapi di, di akalnya di, di pikirannya selama pikiran kita baik dan selama pikiran kita bahagia tentu akan mengalahkan mereka-mereka yang kelihatannya harta bendanya berlimpah, rumahnya mewah, mobilnya banyak istrinya cantik, suaminya cantik belum tentu, kadang-kadang Baiknya kehidupan mereka adalah terbukanya pintu neraka hmm. Artinya panjaringan gak usah gak usah mempermasalahkan hal-hal yang gak, gak perlu dipermasalahkan Gak ada loh ceritanya Allah ini menyengsarakan hamba itu gak ada Seumamanya so, ada seorang hamba yang merasa disengsarakan Allah Itu hanya perasaan saja hanya perasaan. Yang asli yang enggak. Sa Allah itu sayang banget sama kita. Sa sangat sayang banget sama kita. panjenengan mengikuti apa yang kami katakan. Dan panjenengan mengikuti keilmuan saya di Facebook. Kamu tiga yeah, tahun tuh okay. kayak raya. Cuma rata-rata yeah, orang rata-rata orang minder takut susah banyak masalah banyak apa itu juliatan yang gak penting akibatnya seperti itu sampai saya itu kadang kadang nutupin nggak mau kesusahan itu orang tua itu tahu sampai saya sempat waktu itu bis, sal, eh, pertama kali nikah yang namanya yang membuktikan membuk buktikan ke, ke bahwa keluarga istri Walaupun saya kayak gini, cacat saya kayak bisa, insya Allah membahagiakan istrinya, itu saya, sampai, yeah. gitu, sampai, sampai pinjem ke bank buat usaha, eh gagal lagi, pinjem ke temen, gagal lihat usahanya, yeah. terus saya, apa ini kita saya, buat tidak masukan, istri itu, dulu kan istri kan paut, saya masih, masih tinggal di rumah mertua, pakai ya sedikit, sedikit curhat, ya ya sampai saya sempat-sempatnya ambil lembar pengusah alat beda saya kan bisanya datang namanya kayak gini kalau Anda kan ya kurang warna kurang macam lagi terang itu juga arab ini nah, kata pengajian Pak pun pakai saya ya. menggaris bahwa itu tuh rumah harus selalu terang itu dalam artian ada lampunya pagi-pagi pakai apanya kata pengajian rumah harus selalu terang gitu lampu uh, harus terang persis. nantinya, apa itu lampunya harus terang. Kalau malam ngebatin nggak boleh matiin, apa siang diang, okay. Ya, kalau malam terserah panjenengan dimatiin atau tidak terserah. Ya, kalau matiin kan mungkin lampu dalam rumah. Kalau kalau kalau apa itu luar ya usahakan terang. Luar. Iya, kalau luar mengapa nembak kalau mau tidur saya namanya belum belum belum ibaratnya belum pas penghasilannya ATI kalau tidur biar ada hemat tokennya gitu. Jadi itu kayak saya itu kalau kata saya gitu uh, ingin membuktikan kepada istri kadang juga makanya saya. Kamu setiap bulan saya, bayar token habis berapa? Satu bulan yang namanya di sini untuk mengi bukan bukannya luah bagaimana ya? kata pernah saya dengarkan kalau ngeluh kan ceritanya ke orang-orang yang beragama katanya ceritanya udah iya ya jangan ke teman sendiri jadi sebenarnya nggak bisa jaga ini saya pernah dengar ceramah-ceramah kadang mengikuti ng kajian ceramah-ceramah aja di kampung-kampung kalau ada masalah jangan jem, jangan curhat ke teman bisa bi, uh, bisa piyasa kan di orang-orang yang punya inilah basicnya versi nutupi saya oh, bingung mau curhat ke siapa saya kalau kalau ke orang tua, orang tua lagi susah kadang pernah saya kesusahan ini pinjem min buat ke batu usaha. Oh, orang tua kepikiran sampai sekarang tuh ke orang tua tahu kepikiran kayak Mungkin karena istri saya ya, ada tah ininya bacaannya ini ada bo, ada bah, gitu saya gitu. Tepuk, tepuk, itu bohong itu gimana pakai isi, saya bingung itu kadang ke orang tua itu, iya. Yeah. Saking pengen nggak tahu orang tua itu saya lagi usahakan nggak mau nggak tahu takut. Kepikiran saya, namanya saya anak-anak yang punya yang mempunyai apa ya kurangan. Tapi kadang ada aja itu yang yang apa ya iri hati ke saya. Contohnya pun ten ya kata ipar. Enaknya jadi itu mah ibaratnya dikasih terus. Saya nggak mau sebenarnya mau dikasih nggak berkesan ini. Saya mungkin sampai pinjam sana pinjam sini buat usaha sendiri karena sebisa saya mungkin nggak mau diam diri masuk anaknya waktu-waktunya masuk anak aku masuk anak atau saya gitu habis itu diirihin sama keluarga sendiri kata, -kata ipar lah gitu enak jadi itu ya, kata saya kan karena nengenok lo coba kalau dipikir mah kamu yang posisinya nggak saya saya dilahirkan di sini coba mau nggak atau saya gitu sampai sepot telutuk itu ke orang tua saya itu sebisa mungkin nggak mau membebani orang tua atau saya walaupun saya ya, begini ya sampai tuh, waktu itu kan ada tuh pakai uh, peng pengapa sih namanya penggalangan ah apa sih lanjut still yang orang-orang difabel yang belum dicatat sama cam, camatannya sudah terus saya kan disitu nya harus harus SKPE eh, yang bersurat orang tidak mampu ya orang saya ketiket nggak punya kekuasaan saya, saya tidak mampu kayaknya takutnya berbalik doa gitu tuh kalau saya gak, tidak mampu takut doanya saya kayak gitu pas itu waktu ada bantuan naid apa bantuan naid apa sih covid dah pakai ya covid yeah. di situ di situ tertulis di kecamatan buat orang-orang difabel yang ngajuin kata saya ngajuin lah ini tempat buat orang difabel di antaranya kecamatan malah ditolak katanya istrinya guru kata saya ya allah cuma istrinya guru honorer doang saya kan berusaha kata saya tolak karena karena itu alhamdulillah yeah. sekarang lah enggak nggak nggak udah nggak usah lah mungkin jalannya dari Allah saya enggak mengharapkan bantuan dari pemerintah. Cuma tetap aja saya kalau usaha itu pakai pinjem sana sini kadang akamnya kadang ketutup, kadang masih, kadang lagi gitu, masih gali lupa tutup lubang. Karena kata teman-teman baca al gini ini terus, tapi kadang <guluh> saya mukanya nggak percaya kadang ada aja ininya putusnya, katanya, namanya masih anak kecil-kecil ini, ini kata saya belum belum bisa bener-bener jiwanya berdeka hmm. Kadang mau mau ikut pengajian sama temen. Anak belum belajar tidur 18 nangis semua. Kita jajan semua. Saya itu pengen, pengen, pengen ngaji lagi, pengen ikut-ikut menyirami ruhani saya nih biar enggak nggak keras kata saya. Anak tuh kan karena ya. kata, kata temen juga kan teman. Udah nggak apa-apa uh, ngajak anak juga sama aja ibadah, belum bisa ngaji bareng mah terang sebenarnya di support itu ya lah. Semoga ibadah sayanya ini apa? E, megang ngurusin anak-anak nih. Kadangan -kadang istri balik sore, sampai sore kadang saya megang anak itu. Istri ingat bawa beresan, istri kalau pulang beresan saya bisa entah-entah itu saya itu kadang alhamdulillah sekarang mah oh, udah bisa sih, ini kadang ada ada program kadang program Difabel latihan, pelu tangkis, apa, itu saya ikutin aja lah Padahal masih-masih, iya. masih, masih, masih pengolahan Istrimu gimana? Itu. Istrimu sekarang istri gimana? Di rumah, sama Oh, di rumah Enggak, enggak nah, ketinggeran sesu. tau, kalau kamu nge-bin Enggak, di kamar depan, istri oh. Lagi tidur apa gimana itu, untuk anak-anak-anak Iya Ya, gitu Capa aja dulu. Kali. Gitu aja dulu ya, nanti disambung lain waktu ya. Ini aku baru kajian Alhamdulillah, yeah. pakai okay. ilmu. Asyik banyak saya yang hayo. Semoga amal pahala berkah yang sabar ya. Amin, Yo. Allah amin. Allah. Assalamualaikum. Syuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wasallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Metode saya ini kamu praktekkan lafaz apa saja itu bisa. Bisa. So mamanya toh kamu iskal, caranya gampang, pencet Google, paham? Makanya bagian daripada metode saya, metode saya itu arba'in, arba'in itu artinya itu 4.0. 4 point zero nyampe di YouTube itu ada YouTube channelnya namanya Four Saya nggak tahu dari mana siapa itu yang buat. Tak cek apakah santri enggak ada, apakah alumni enggak ada. Tapi di media sosial itu ada, itu orang keramat riceown. Jadi Arba'in ini toh pengen dipraktekkan, lafadz apa saja itu bisa. Yang terpenting. Pertama kali, ilmu itu yang sangat dibutuhkan itu seneng dulu. Orang itu kalau sudah nggak seneng gitu, hei, namanya nggak seneng oh, mesti ngerti yang atau mesti langsung ngantuk. Ya nggak seneng, ya orang namanya nggak seneng loh, penuh dengan alasan. Tapi kalau orangnya seneng, jangankan 1 oh, jam 11, mulainya jam 2. Hmm. Jadi tadi Kamu baru menjelajah Lafat Kana Caranya seperti itu Kemudian setelah Kana ini kan ada Lafat Zaidun Ini saya uji coba tentang Metode dulu, ini nanti bisa kamu praktekkan ke lafat Lafat yang lain Karena Ada Zaidun Zaid Kok iman berdiri Lafat Zaidun Zaidun kalimat kamu bisa ngomong zidun kalimat isim gara-gara ada tanda, ada tandanya. Hah? Makanya berhubung zidun itu kalimat isim, kalau tadi karena kan ini penjelasannya di sini, berhubung zidun itu kalimat isim maka ada dua kemungkinan, mungkin murobb, mungkin mabuni Coba tak tanya. Pip pip pip. Kira-kira zaitun itu isim yang murob apa mabni? tidak dilekno petot ini Coba. Zaitun itu kira-kira isim yang murob apa isim yang mabni? Murab. Sing mantep ngono lho. Murab apa mabni? Murab. Kenapa zaitun itu murob? Bisa berubah. Kok bisa berubah itu, Isaitun, kok nggak dikatakan Mabni saja? Sebab apa? Orang butuh nikah Nabi tak dodoe. Mas Yoe. Pasuroto, Lumery, nyaman, seni. Saya jadi butuh nikah Nabi kok kayak aku coba pada Lafaz Zaitun neng dengerin neng ngaci itu yang seneng yang bahagia kau agak ngantuk ya hei siapa namanya Mama siapa Mama, Mama. Hasan mana ke iya yang mana? Ya. Uh, ini siapa namanya? Uh, yeah. Jadi zaitun, zaitun kali apa? Isimi. Hmm? Zaitun isim. Tentu kamu juga tahu. Kenapa kamu mengatakan Zaidun adalah isim? Kira-kira kamu ngerti kalau Zaidun itu kalimat isim? Sebab apa, coba? Tanwin dan musnadim. Karena ada Zaidun Zaid, Zeyt kau iman berdiri. Inilah fat, karena Zaidun kau iman, Kang. Idinoksidikan. Inilah fat Zaid. Zidun ini kalimat isim Sebab tanwin dan musnad ilah Musnad ilahnya berubah apa coba? Apa? Isimnya kana Isimnya kana kok fa'il hmm? Fa'il itu bila mana kananya kana tam karena tam itu adalah karena yang punya fail saja tidak punya khobar tapi kalau ada karena kemudian karena itu punya khobar namanya karena nakes, sehingga lafat setelahnya yang dibaca rova tidak bisa dikatakan fail, tapi dikatakan isimnya karena, baik, wiridanok ngono. Zaitun ini kalimat isim sebab tanwin. Itu zaitun itu hukumnya mu'rob apa mabni? Sebab apa mu'rob? Kenapa zaitun itu mu'rob kok nggak mabni? Karena zaitun itu tidak berupa isim yang mabni. Paham bib? Sing serkep menggunakan jinabis seneng. Rumang sana, nawes cucu nih kancing nabi, mesti jaminan nih pinter dengan sendirinya, nggak bisa. Enggak percaya bukti ini? Siapa KPI yang mulia? Sing alim a, ah, lim yang sergep sergep, ono KPI bok keset bunuh diri dia. Hmm? bunuh diri. Pamib, pam bunuh diri? Bunuh diri itu bunuh diri sendiri orang awam karo gak ngalim yo gak berharga khabib nak gak ngalim yo gak berharga putri ya putra seorang raja karo gak ngalim yang gak berharga yang menjadikan diri orang itu berharga alim Orang-orang hebat itu alim itu wong suge-suge itu ngalim carikan orang orang kaya yang goblok. Dadah. Carikan. Anaknya pinter golek duit mergo cerdas. Cerdas. Orang itu saking cerdasnya, sistem cari uang itu koyok gak golek. Saking cerdasnya. tapi nawong e goblok ya ketok. Ketok karo gowo gue cepuk di pinggiratan, huh? sudah gak ipa, sudah gak ipa. Kalau orangnya cerdas itu cara cari uangnya tuh nggak kelihatan, nggak kelihatan kalau dia nyari uang. Jadi Zaidun ini tidak berupa isim yang mabni. Jadi kalau ada isim yang tidak mabni maka hukumnya mu Paham lah? Mata kamu seperti monster merah. Monster kan merahnya. Hmm. Hmm. Zaitun ini tidak berupa isim yang mabni. Ada berapa isim yang mabni? Zaitun itu tidak berupa isim domain. Zaitun itu tidak berupa isim isar. Oh, tidak berupa isim paise it's a itu kamu wajib orang dari saya saja saya saja orang-orang jatuh saya nggak saya mau Saya khawatir kalau saya latih silat, saya mati dia. Jadi. mana rupanya membahas tentang perubahan itu pada halaman 4 dan 33 makanya ini pada halaman berubahnya ini ini empat sama tiga puluh empat sama tiga Sama elemen 33 halaman 4 Coba lihat elemen 4 Membahas tentang perubahan halaman 4 Karena kalimat isim itu Eropnya Jadi yeah. Apa Kalau ada 8 Z Bagaimana berubahnya Beharnya itu tidak hanya dan diri saja, tidak. Yang dunjan diri itu bermakna berbentuk isim ofron, berbentuk jama taksem, berbentuk jama muana berbentuk fiel bodori, soke agel, ala di lampunya tasir seol. Pertama adalah isimufron Ada berapa isimufron? Wow. Ya. <tutup> apa bolsori? Bolsori. <tutup> Itu kalau kalau saya tanya tentang definisi apa isimu front. Bolsori, bolsori. itu elemen. <tutup> Pertama kali adalah isim Apa isim yeah. Pokoknya kalau ada isim kok menunjukkan mana satu namanya isim yeah. Di mana isim ada Munsorif Ada Ghoiru Munsorif Artinya Munsorif ada Tanwin Al-Munduh jadi setiap lafadz kok ada tanfinnya, ada alnya, atau menjadi mudof, namanya munsorif Ada lafadz jahidun, munsorif atau gudu munsorif? Kenapa dikatakan munsorif? Tanfin Sekarang alhamdu, munsorif atau gudu munsorif? Kenapa dikatakan munsorif? Ada lafat Robil alamina Robi munsorif bangun munsorif Sebab apa? Menjadi mundur Kalau al alamina munsorif bangun munsorif Sebab ah. Kamu itu tau kalau pengen Jadi ulama besar Dan kamu tidak Banyak santri caranya di waktu masih muda usahakan padi kerasan dia nah, Jadi kalau ada baru itu baru, lalu kamu diketin, gimana caranya dia itu kerasan. Inna allaha lajudi musinin. Semua perbuatan baik kamu akan dibalas oleh Allah. Percaya nggak? Bagaimana kata-kata orang itu enggak yakin, enggak yakin tapi bagaimana tenang korak-tenang korak. Nah, Ise Mufrot, Munsorif, coba contohkan. Kalau itu bagaimana berubahnya? Sekarang kalau isim yang ghairu munsharif. Isim mufrad ghairu contohnya apa? Amadu amada amatu amati amada. Itu adalah isim mufrad ghairu. Kemudian isim Apa isim Jadi isimusana itu isim yang menunjukkan mana dua, isim yang menunjukkan mana dua yang akhirnya ada, yang akhirnya itu ada alif dan non. atau ya nun sebelum ya ibadah. Jadi ada labad Zaidun, kalau disusanakan bagaimana bunyinya? az-zaitani az ini namanya isim Ini ketika rafa, nasab, tidak seperti zat. Kalau zat jir memang zidun, idan yaidain. Perubahannya ini az-zaitani, az hmm? Paham? Ah. Kemudian hmm? Kemudian Berikutnya adalah jamak. Apa jamak? banyak. Pokoknya kalau ada isim menunjukkan banyak itu namanya jamak. Jamak itu terbagi menjadi tiga. Tiga. Apa? Jamak salih, jamak jamak taksir. Apa jamak taksir? Jamak taksir terbagi menjadi sebutkan ah, orang itu kadang-kadang aneh mengeluh merasa kurang padahal kalau diteliti tenananto oh. dari jadi kalian ngambil kalau nggak percaya begini bawa saya pikir-pikir nih siapa dia se menghabiskan waktunya untuk kerja terus menurutnya siang dan malam aku yakin ya gak tersang, siap. Hmm? Gak tersang, siap. Hmm, saya ini membuktikan sendiri ya lagi dulu <tuk> udah ya, udah, ya, udah ya, dipasang ya, lagi ya, <tuk> <juga>. ya, <tuk> ya, ya, udah ya, pasang kamu taksir itu jama yang isim yang menunjukkan mana banyak yang berubah dari bentuk-bentuknya mana daripada taksir itu berubah tidak perubahannya ini ada kalanya ditambah dikurang sama evet. yang ditambah seperti contoh apal kan apal enggak nih apal enggak udah apal sampai contoh sudah nyepi contoh terus dikurangannya udah contoh dikurangannya sudah selesai belum? Belum. Keroran kalau ki, ya. Pokoknya pulang dari sini harus ngajar. Kalau nggak ngajar nggak ya ridho aku. Harus ngajar. Harus disebar Harus ngajar nggak boleh tidak. Salah siapa menduk Mini Hmm. Jamak taksir Jamak taksir itu ada kalanya yang munsorif Contohkan Yang gue ilmu munsorif contohkan hmm. Jamak mudakar salim Apa jama mudakar salim? Contohkan asyikun, asyikun, asyikun, asyikun. Kalau jamak mana salim Contohkan hmm. Kemudian asma sitah Asma sitah ada? Ada lafaz abugab apa isi <tuk> latihan khusus latihan jam dua latihan kono lanjut. Subuh. Huh? Biar subuh lagi turu tekan ngasar. Bagaimana contohnya? yang mudoh pada Yakmuta Kalim, semisal ya ada lapan gulamun, kemas ada yaknya yang disukun, bagaimana bunyinya? Bati, bati, bati. Itu namanya isim yang mudoh pada Yakmuta Kalim. Ada kalanya hikayah mufroth, hikayah itu cerita, Mufrod itu laphatnya cuma satu. Walaupun berbentuk mutana walaupun berbentuk jamaah, namanya isim mu'rob. Ada lafaz dua diakbaru. di akbaru. Bagaimana perubahannya? Hmm. Itu semua namanya isim Makanya nanti kalau kamu menemukan isim apapun lapatnya ya, seperti contoh ya, ada lafaz iman zaitun ko iman kok iman ini isim yang berupa apa? berhubung kau iman ini disebut maka perubahan kau imun kau iman kau imen paham seumpama kok imun itu tak ganti kau imuna bagaimana perubahannya Seumpama ko im, ko iman ini saya rubah menjadi koimai ini. Bagaimana berubahnya? Ko imani, ko imani, ko imani. Paham? Paham? Sampai anto anggir mendengar, terus melihat, terus. eh Walaupun seneng kamu itu mbak peksa si. Memang harus dipaksa, August? Pengaku dulu itu ya tak paksa rumah samimu. Ser sing asli pertama kali tak paksa Cuma sekarang sudah lazir Gantian kamu sing terpaksa Naik tanya-tanya nang nunggu-nunggu Mirat terpaksa Mina urat dikongkon karaoke ya ini kursus ini genitong Melayu Melayu sing kowe begus Aku sing bateri Entuk tolong <tuk> juta Kemudian setelah memahami Memahami Apa itu berubahnya Lalu kita pahami Tentang Erop Apa Erop? Erop. Jadi setiap ada Lafat Kok Lafat itu berubah namanya Erop Seumamanya so, Toh ada huruf kok huruf itu Berubah, perubahan kalimat huruf itu hanya sekedar nakal saja atau memindah saja. Hmm. Yang berubah itu ya cuman isim. E -e. e -e. Dengarkan kayak ngantuk. Bisa ini ngantuk. We. Eh, oh lagi bangun. Masa Allah. gue mesti melihat terus kan. Eh Rob. Pokoknya gini kan. Apa itu? Setiap ada lafad kok di berarti berarti Eropnya? Kalau di Vatka? Nasob dan jir. Me. Sebabnya yang di Vatka tidak cuma nasob saja, tapi jir juga di Vatka. Erop jir itu alamatnya Vatka, bila mana apa, berupa apa nih? Reobtnya alamatnya 4 itu Terletak pada apa juga? Apa? Apa? Apa? 4. menjadi 4. 4. terletak berapa tempat? Waduh. apa apa apa isem gue rumon pare kamu toh di sini toh harus bisa mengukir sejarah terbaik di Al-Mubarak di saat kamu boyong toh semua santri gemuruh nangis kabe kowe boyong sampai santri-santri dona sing nangisikuin itu pertanda ya zamjian itu rapate oh punya jasa di Al-Mubarak percaya gak? So mamanya saya boyong kira-kira kamu nangis enggak? Ya. Jadi santri itu seperti itu. Saya boyong tuh so, nangis kabeh. lagi, nangis semua ini gemuruh ini. Sopib mencicit. Waduh susukura payu. <laughs> Oke. Okay. Jadi zaitun ini, zaitun perubahannya, bagaimana perubahannya Zaitun, zaitun jahitun Eropa apa coba? He, Eropa, Eropa, Eropa. Setiap ada kalimat isim yang dibaca Rova, itu pasti ada sabab-sabab. Ada berapa isim yang dibaca Rova? Diterangkan pada halaman? Empat. Diterangkan pada eleman empat. Eropnya ropa, sebab, berarti eleman empat ini. Ini apa Ini ada hubungannya dengan empat ini. Jadi isimnya di dibaca Rova, ada berapa? Uh. Coba sebutkan. Kamu kalau pengen meletakkan sejarah hidup di Al-Mubarak luar biasa. Satu, kalau ngaji yang sungguh-sungguh. Dua, setiap saya ta saya tanya, gerakan ini kamu. Nanti kalau kamu pulang itu akan menjadi kenangan yang luar biasa. Di antaranya lagi adalah usahakan setiap hari setoran sama saya minimal tiga kali. Minimal tiga kali, paham gus? Minimal tiga kali. Nanti akan menjadi sejarah hidup yang luar biasa. Hmm? Kue mati gitu. Bapak nak kangen karo kue majet Facebookmu, percaya enggak? Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, langsung seketika bapakmu ibumu nangis. <tong> <tong> Pasti nangis, eh, lu sejarah yang luar biasa. Bambib, bapak <tong> <tong> Kartono ngono mati, orang senangis sih. <tong <-tonghi> Ada bapak Iman seneng alam kubur. Hey, malah seneng bapak malah alhamdulillah nakku tekong ibu Ella orang nangisi sih mereka ibu Ella ya, di Facebook. Bang ibu E pak karton notulan meni, bang ibu E tu buat. Bang kasih lataran. Bang Sing jelas-jelas mau menjubuh ini Pak Surat Toto Surat Toto Surat orang diam Oke okay. Karena Zaitun Ko Iman Zaitun ini eropnya kan rova Ini ini Sebaik apa-apa ini Pak Namamu siapa? Miji Oh nindi Jadi mana nini? Kalimbang Kalimantan Barat Sudah berapa hari di sini? Satu bulan Kok lagi roh wajahmu aku ya? Apa orang tahu gak sih? Eh? Sekolah tapi kan selain sekolah kan mesti nggak, jam-jam ngaji itu, tadi ngaji enggak? nggak, sebenarnya kok kayak ora tahu roh nggak, nasi yang cadarnya ndak tahu roh wajar, ketutupan, ini ora cadarnya, nah, hmm. karena zaitun, zaitun ini dibaca rofa sebab apa, isimnya k, -ba. itu isimnya Kana itu. Itu cara untuk mengetahui kalau itu isimnya kana atau tidak. Itu buka pada halaman Amil Nawasi. Halaman berapa? Apa? puluh 51. Coba buka 51. Pada halaman 51 itu tentang Amil Nawasi. Apa Amil Nawasi? Amil yang merusak susunan mutajab dan qobel. Ada berapa amil nawasi? Sebutkan. Kana wawatullah inna wawatullah dona wawatullah. Itu karena itu termasuk amil nawasi merusak susunan mutajab dan qobel. Kalau ada lapor zaitun, kau imun. Dimasuki karena bunyinya, karena kana Zaytun, Ko Iman ini lafaz Zaidun ini dibaca rofak. Sebab apa? Ya. Sejak ada berapa awatnya karena ya. sebutkan. Zaytun, ya. Ngantuk Lil, uang lemuh biasanya ngantuan. Hmm. Coba coba, amel nawasi hafalkan coba, maju satu bersatu. Amu ning? Nin Nindi. dan karena ada pengamalan merupakan isinya dan kabarnya contohnya karena Inna wabatuhu, inna wabatuhu, akwatinya ada enam. Inna anna, lakin nakana layta lala. Pengemalan inna yaitu yang shibulisma watarfaul kabar isimnya dan merupakan kabarnya. Contohnya inna zaidun kau inna zaid dan kau iman. Akwatinya dua, ada sebelumnya yaitu danantu hasitul khilto zaamul rahimul aminul wajan kita kujang sampai e, alamnya mana nya Kamu Ning selamat the 10